kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan uh, masa jenis atau dilambangkan dengan row yang dinyatakan atau didefinisikan sebagai masa benda per volume. Atau isi suatu benda. Nah, misalnya suatu benda kita ketahui timbang masanya itu adalah 1 kg. Nah 1 kg ini kita juga mengetahui volumenya itu sebesar 1000 cm3. Berarti kita bisa menyatakan mas jenisnya adalah masa dibagi volume. Samakan dulu satuannya menjadi 1000 gram karena 1 kg adalah 1000 gram dibagi dengan 1000 cm3 yang berarti masa jenisnya bernilai 1 gram per cm3. Di dalam 1 cm3 satuan volume maka zat ini mempunyai masa sebesar 1 gram. Misal sebuah besi mempunyai massa jenis 6,2 gram per sentimeter kubik. Kemudian besi ini mempunyai ukuran berbentuk hmm, balok. Balok itu bentuknya agak panjang tapi padat, jadi bukan hollow. Jadi kalau balok padat sisi-sisinya ini ada, maka volumenya bisa dihitung dengan panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya ukuran di sini 1 cm, kemudian lebarnya juga 1 cm, panjangnya 100 cm. Berarti volume benda itu sama saja dengan 1 cm x 1 cm x 100 cm atau bernilai 100 cm kubik. Dengan masa jenis yang bernilai 6,2, berarti bisa diduga masanya adalah massa jenis dikalikan volume. 6,2 gram per cm kubik dikali 100 cm kubik. Berarti masanya sama dengan 620 gram. persoalan lain misal logam mempunyai bentuk silinder dimana salah satu luasnya itu berbentuk lingkaran nah luas dari lingkaran adalah PR kuadrat dan silinder ini mempunyai panjang sampai ke ujung itu L bagaimana kita menghitung volumenya nah Volume dari silinder bisa kita kalikan yaitu luas dikali panjangnya. Luasnya tadi adalah luas penampang PR kuadrat dan panjangnya L. Misalnya jari-jari atau jari-jari ini bernilai setengah dari diameter. Diameter itu berarti garis tengah. Nah misal diameternya ini adalah 10 cm. Lalu panjangnya ini adalah 40 cm. Dengan nilai P 3,14 sekian maka kita bisa menduga volume dari silinder ini sebesar pi kali R nya kita bagi 2 alias setengah dari 10 yaitu 5 cm. Berarti 5 dikuadratkan kali panjangnya 40. kalau volumenya pi 25 kali 40. Atau bernilai 1000 pi. Nah karena 3,14 dikari 1000, maka nilainya perkiranya 314,2 cm3. Masa jenisnya tadi adalah 6,2 gram per sentimeter kubik. Berarti massanya sekali lagi rho adalah masa jenis. Massanya rho dikalikan volume. 6,2 gram per sentimeter kubik dikali 314,2 sentimeter kubik. Dalam gram. 6,2 dikali 314,2 kita panggil dulu tiga, satu, dikali 6,2. Hasilnya adalah 1948,04. 1948,04 gram. Kalau ini kita bagi 1000, belas, empat, delapan, adalah 1000 gram, maka dia bernilai perkiranya 9 1,95 kilogram nah misal diketahui terdapat bola besi yang berdiameter 20 cm Massa jenis dari besi adalah 6,2 gram per cm kubik, berapa masa dari bola besi ini maka pertama-tama kita melihat bahwa Jenis benda ini adalah bola yang mana volume bola 4 per 3 pi pangkat 3. Nah karena R itu bernilai setengah dari diameter maka persamaan ini boleh kita substitusi setengahnya dipangkatkan 3. Hasilnya menjadi 4 pi per 3 dikali 1 per 8 D pangkat 3. Tahu 4 per delapan setengah sama artinya dengan seper enam pi pangkat tiga. Nah kita cari dulu volumenya seper enam pi kali diameternya 20 puluh dipangkatkan tiga seper enam kali tiga koma empat atau tiga dikalikan 8 tambah nolnya tiga. Nah, volumenya menjadi, kita panggil lagi kalkulator. Di sini, nah nilai P-nya banyak, dikali 8.000, dibagi 6. Hasilnya adalah 4.188. 4,188,8. 4188, Maka masa bendanya, row kalikan volume 6,2 gram per cm kubik dikali 4,188,8 cm kubik. lagi kita panggil lagi hasilnya tadi sudah. Langsung dikalikan dengan 6,2 menjadi 25,970. Eh, ya, 25,970,5 gram. Kalau ini kita bagi 1,000, maka nilainya sama dengan 2,5,9 kg. 1 kg sama dengan 1,000 gram. Semoga pelajaran ini bisa membantu rekan-rekan terutama yang masih di sekolah menengah untuk mempelajari tentang hubungan dari masa jenis, masa benda dan isi atau volume benda.